Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Uh, selamat datang ke webinar live pembelajaran atas talian apa pendidik perlu tahu. So this is the first time I'm using Microsoft Teams live event. So uh, saya masih lagi <laughs> uh, apa orang kata tu tergagal-gagal uh, untuk memahami teknologi benda ni sebenarnya. Uh, itulah uh, teknologi is uh, sangat pantas uh, berubah evolving uh, dan kita sebagai pendidik kena perlu laju untuk uh, you know explore and memahami uh, apa sebenarnya yang ada uh, you know uh, yang available for us uh, lagi uh, ke depan lagi advance lah teknologinya so. Uh, itu adalah sat, salah satu isu yang kita akan, saya akan sentuhlah sekejap lagi. Uh, so sekarang ni kita bagi dalam masa dua, tiga minit lagi um, untuk kita tunggu kawan-kawan kita daripada satu Malaysia insyaAllah dan ada juga rakan-rakan yang uh, daripada Indonesia selamat datang. Um, uh, dan webinar ini um, kita unjurkan untuk pendidik, para pendidik, khususnya untuk sekolah-sekolah dan juga IPTA dan IPTS. So, konteks yang saya akan uh, sembang pada pagi ini adalah lebih a bit general supaya uh, semua kita dapat manfaat daripada uh, perkongsian ini dan back in mind saya bukannya the ultimate expert dalam topik ini. Apa yang saya share adalah apa yang saya tahu dan apa yang saya rasa perlu pendidik di luar sana termasuk saya untuk tahu bagaimana untuk kita uh, menjalankan ataupun you know carry out this uh, online learning pembelajaran atas talian ini secara yang berkualiti uh, bukannya melepaskan batuk di tangga uh, itu benda yang saya paling khawatir uh, apa ni terjadi akan terjadi apabila para pendidik kita mass Uh, jump into online learning, uh, uh, pembelajaran atas talian, tanpa melihat the nitty gritty, the actual realities of online learning, tanpa kita melihat apa sebenarnya yang diperlukan dalam pada masa kita uh, menyediakan pengalaman pembelajaran dalam you know atas talian ini. Okay. So uh, apa ni? Uh, untuk sesi kali ini, alright, let me switch back. Uh, Okay. Untuk pembelajaran, uh, untuk uh, sesi kali ini, format dia uh, adalah, okay, pertamanya saya akan membuat persembahan berkenaan dengan topik ini lebih kurang 30 ke 40 minit. Hopefully, saya cuba untuk uh, limit myself um, kepada lebih kurang 30 hingga 40 minit. Okay. Okay. Uh, dan selepas itu uh, bukan selepas itu uh, sep uh, sepanjang perjalanan persembahan ini perkongsian ini tuan-tuan dan puan-puan uh, Tuan -Tuan, doktor-doktor prof-prof datu-datu uh, semua bolehlah uh, mengutarakan persoalan ataupun apa apa saja yang uh, terbuku di hati berkenaan dengan pembelajaran atas talian ini uh, kepada um, uh, the Q&A module tu Uh, kalau Q&A modul tu, kalau saya, kalau tuan-tuan dan perempuan buka um, aplikasi uh, Microsoft Teams ni ataupun menggunakan uh, laman web, dia akan ada button uh, macam chat tu. Tak tahu sama ada tuan-tuan dan perempuan boleh nampak atau tidak. Dia akan ada button uh, chat tu dan ada uh, simbol tanda soal itu. Uh, so, klik di situ dan saya akan dapat Uh, melihatlah sambil uh, question anda di sini, persoalan anda di sini, dan saya akan dapat lihat dan saya akan address all of the all of uh, the questions at the end of the session. Okay, yang mana kita akan hopefully boleh bincang secara lanjutlah berkaitan apa yang saya dah kupaskan. So, um, uh, so. Sesi ini juga akan dirakam dan akan dimuat naik untuk uh, to make it available to others who can join us uh, you know, synchronously at this moment. Okay, so uh, pautan kepada uh, rakaman sesi tersebut akan uh, dibuat atau, ataupun diberi ataupun dihebahkan selepas event ini, insyaAllah. Alright, okay. So, hopefully uh, kita dah ada good uh, number of audience, ya. Yeah. Uh, uh, pada saat ini, so kita boleh mulailah, insyaAllah. So topik yang kita akan sentuh pada pagi ini adalah yang pertama kita perlu tahu itu apa sebenarnya pembelajaran atas talian. So adakah pembelajaran atas talian ni online learning adalah e-learning ataupun distance ODL, open, uh, apa ni, online distance learning and everything. Okay eh uh, yang pertama yang kedua prasyarat bagi pembelajaran atas talian ada ke prasyarat ni sebenarnya kan so kita boleh kita akan explore sekejap lagi apa sebenarnya prasyarat ni kan yang ketiganya adalah perkara-perkara yang kita perlu tahu yang kita perlu ambil uh, um, apa ni ambil peluang untuk lihat dan timbang tara buat timbang tara uh, uh, untuk dipertimbangkan sebelum semasa dan selepas menjalankan pendidikan atas talian ini ataupun pembelajaran atas talian ini. Ah, so kita akan lihat apa perkara yang kita perlu uh, lihat sebelum menjalankan, semasa menjalankan dan selepas menjalankan pembelajaran atas talian. Dan selepas itu saya akan kongsikan uh, beberapa sahaja lah uh, apa ni, uh, aplikasi teknologi yang sesuai untuk pendidikan ataupun pembelajaran atas talian daripada low tech kepada high tech. So, untuk, the, for the interest of time, untuk uh, part yang ke, uh, keempat ini, aplikasi ini, saya hanya sharekan lima sahaja. Lima sahaja aplikasi yang saya rasa boleh uh, ataupun a bit mudah untuk pakai uh, oleh pendidik di seluruh negara, di, actually di seluruh dunia pun, uh, it's available insyaAllah. Alright, okay. So kita mulakan sesi ini dengan satu tanggapan yang kita kita realign balik kalau kereta kita boleh buat alignment, otak kita pun kita perlu buat alignment sebenarnya sebelum kita jump into pembelajaran atas talian. So apa yang saya share sekarang ini adalah Uh, apa yang dinamakan sebagai, uh, apa ni, paradox teknologi, technology uh, the paradox of technology, okay. Apa yang Donald Norman ni cakap pada tahun 1988 lama dah ni, kan, tapi it's it still ring true, uh, sampai lah sekarang. So, the same technology that simplifies life by providing more functions in each device also complicates life by making device harder to learn, harder to use. So, dalam bahasa Malaysia-nya adalah, Teknologi yang sama yang memudahkan kehidupan dengan memindahkan lebih banyak fungsi dalam setiap peranti juga merumitkan kehidupan. Ha. So, teknologi ini kita perlu lihat dia secara, um, secara keseluruhan. Ha. Dan kenapa saya letak slide ini antara slide yang pertama sekali dalam sesi ini adalah saya tak nak uh, kita over romanticize online learning ni. Okay, sebab online learning ni nampak mudah tapi apabila kita jump into the bandwagon, kita mula untuk uh, berusaha untuk uh, membina materials, develop the materials, uh, menyediakan bahan, uh, memahami teknologi tersebut, memahami pelantar yang kita akan gunakan. So, di situ sebenarnya the most of the I most the most of the time yang kita terpaksa uh, labuhkan ataupun luangkan uh, masa time energy uh, you know money probably okey untuk menyediakan pengalaman pembelajaran uh, atas talian yang uh, berkualiti okey kita boleh sebenarnya kita para pendidik kita ada option untuk menyediakan pengalaman pembelajaran ataupun uh, online learning yang uh, you know seperti melepaskan batuk di tangga. Contohnya kita boleh switch on kita punya webcam dan uh, tekan the record button dan kita boleh membimbing kita boleh bercakap cakap cakap cakap macam kita buat lecture dalam lecture hall face to face tu kita boleh, kita undeniable pendidik memang boleh bercakap secara berterusan tanpa stop selama lebih sejam. Tak ada masalah. Okay. Tapi apa yang jadi masalah apabila video tersebut kita upload kepada uh, ke internet. Yang pertama, masalahnya adalah video tu terlampau panjang. Satu, budak-budak sekarang the attention span is very short. Uh, apa ni uh, Attention span sangat-sangat uh, pendek. Okay. Saya dah uh, buat uh, dah uh, aplikasikan benda ini uh, dalam uh, kelas saya masa awal-awal saya berkecimpung dalam you know uh, you know kerja-kerja record uh, lecture ini. the first lecture yang saya record uh, berdurasi lebih kurang 45 minit ha, 45 minit dan apabila saya share dengan uh, dengan student saya ni kira time time tu masa time tu Sangat-sangat uh, bangga ni sebab that was the first time yang saya uh, record uh, the video dan uh, agak bangga lah, okay, sebab that was the first achievement. Tapi bila saya share dengan student saya, student saya came back to me and said, doktor, tenang panjang. Saya up into, up, uh, into the 15 punya minute, saya dah mengantuk. So, itu antara benda yang kita perlu lihat. So a long lecture punya video will not work dalam online learning. Okay. Kita perlu pecah-pecahkan. Kita perlu pecah-pecahkan video tersebut. Alright, okay. Ah uh, yang kedua adalah the bandwidth. Ah uh, so longer the longer the video, the more bandwidth is required for the student to untuk melihat Uh, video tersebut. Ha. So, itu antara benda-benda yang tuan-tuan uh, dan -tuan, perempuan, uh, doktor-doktor, prof, prof. semua perlu uh, apa kata tu, perlu ambil perhatian lah. Alright. So, kita start dengan apa itu pembelajaran atas talian. So, this is a very basic generic definition. Okay. Pembelajaran atas talian adalah sat salah satu mod pendidikan yang menggunakan pakai medium internet bagi tujuan instruksi. Ha, that is the simplest sangat-sangat uh, mudah uh, apa tu pengertian yang sangat mudah untuk kita kita kita fahamlah. Okey. So dah namanya pun online learning. So online you need to have an internet. Okey. Untuk me, apa tu menjalankan pembelajaran pembelajaran atas talian. So adakah pembelajaran atas talian tu adalah e-learning? So, some of, some of people said that, oh, okay, dia gunakan the term online learning dan e-learning itu interchangeably. Uh, pada saya, it's a bit misleading. Uh, okay, cuba kita, kalau kita tengok, uh, online learning, e-learning ini semua di bawah satu ruang lingkup, apa orang kata itu, the parent, the umbrella ada di bawah pembelajaran jauh, jarak jauh, distance learning. Okay, so, di bawah distance learning ada beberapa mode. Uh, distance learning yang pertamanya crusus secara post. So kalau di Malaysia, kalau tonton perempuan old enough to, to to to to know this, kita dulu ada maktab adabi gaya post. Okey. So di mana uh, uh, ni, pelajar kita uh, apa ni, adabi gaya post ini hantar materials menggunakan post ke rumah uh, pelajar masing-masing. So ada materials, ada ada ada ada everythinglah. Uh, situ matap adabi gaya post dan uh, unfortunately, pada tahun lebih kurang uh, 2015 2016 matap adabi gaya post ditutup okey uh, dan eh uh, matap adabi gaya post ni adalah sebahagian daripada rangkaian matap adabi yang lain juga lah. eh okay? uh, so uh, in the in the early 2000s and and and up to 2000 uh, middle of uh, apa ni 2016 2015 uh, kira that franchise tutup lah Okey. Uh, yang kedua e-pembelajaran. Ah uh, yang e-pembelajaran ni dia umbrella term bagi pembelajaran atas talian. Sebab e-pembelajaran ni kalau dari segi uh, kita tengok dia punya literal meaning dia adalah electronic uh, learning, pembelajaran elektronik. Okey, electronic pembelajaran. Okey. So di bawah e, e pembelajaran e-learning ni dia ada kursus telik. Kursus telik ni dulu macam uh, dia melibatkan radio ataupun television. Ah uh, so kalau dulu di Malaysia kita ada Uh, TV pendidikan. Ah so TV pendidikan adalah satu uh, contoh khusus teli yang yang boleh dikatakanlah sebagai khusus telilah. Okey sebagai contoh. Khusus CD-ROM. Khusus CD-ROM ni cd ROM courseware. okey, yang dulu pernah BTP uh, distribute uh, ke sekolah-sekolah uh, semasa uh, tahun bila saya tak ingat. Tapi adalah all those courses tu yang cikgu-cikgu masuk dalam kelas pasang CD-ROM dan menggunakan CD-ROM tersebut dalam apa ni, uh, dalam pembelajaran ataupun memberikan CD itu kepada pelajar uh, untuk dibawa balik uh, dan uh, pelajar sendiri akan access uh, all the contents dalam CD-ROM tersebut di rumah kan. Okay. So itu distance learning lah. Okay. Uh, dan C, pembelajaran atas talian Ini benda yang kita kupas tengah kupas sekarang lah. Dan yang terakhir adalah M, pembelajaran ataupun M, learning. M ni mobile lah, mobile learning. Uh, so, itu adalah secara ringkasnya the overview of uh, distance learning. Okay. So, sedikit uh, fakta berkenaan dengan uh, pembelajaran atas talian ni. Okay. Uh, pada tahun, uh, apa ni, i, i, uh, pada tahun sekarang ini, okay, kalau kita compare antara 2000 dan 2020 ini, Pertumbuhan e-pembelajaran adalah sebanyak 900 peratus. Uh, it's an uptrend punya, uh, apa ni yang kata tu, uh, trajectory. Uh, okay. Yang mana kalau tuan-tuan perempuan ada idea berkenaan dengan e-pembelajaran ni, this is the right time for you to jump into the bandwagon, to create applications ataupun, you know, uh, platform untuk uh, memudahkan uh, pembelajaran online, online, uh, online learning ni. Okay, dan di Malaysia, Uh, mengikut uh, kepada perangkaan statistik laporan yang dikeluarkan oleh Hootsuite dan juga WeAreSocial.com bagi tahun 2020 ini, kita Malaysia internet penetration rate, okay, uh, kadar penebusan internet, internet di dalam Malaysia ni adalah sebanyak uh, 83%. So 83% ni adalah dalam kalangan uh, kadar yang agak tinggi, yang, yang tinggi juga, yang boleh, boleh, boleh dikatakan sebagai tinggi. Uh, dalam kalangan negara-negara uh, di bawah uh, Asia Tenggara ni. Okay, dan selebihnya lebih kurang 17% ini kalau kita nak uh, convert dia ke dalam, uh, apa ni, convert kepada uh, ruang tanah. Okay, this is a very simplistic uh, kind of like uh, apa ni, uh, comparison lah. Uh, kalau kita nak buat very very stupid pernyataan ini akan uh, kind melakukan of like calculation. 718% yang tak ada tak ada internet penetration tak, tak ada internet tu adalah sebesar Terengganu campur uh, Pahang campur Negeri Sembilan. Uh, luas kawasan 17% itu uh, ah dia. Keluasan kawasan lebih kurang 56 sq km. Okey. Kilometer persegi. 56000 sorry 56000 sq km. Okey. So itu fakta-fakta untuk kita ni lah, uh, going forward lah, ok. Prasyarat, kita pergi kepa kepada, sekarang ni kita pergi kepada Prasyarat Pembelajaran Atas Talian. So, apa itu Prasyarat Pembelajaran Atas Talian? Kadang-kadang pernah dengar tak ada Prasyarat kepada Pembelajaran Atas Talian? Alright, ok. So, ini adalah pembelajaran uh, Prasyarat Pembelajaran Atas Talian yang mana, yang pertama pendidik, ini perlu ada kesediaan ilmu, kesediaan teknologi, kesediaan pedagogi dan kesediaan emosi. Ha. Bagi pedagogi pula, pedagogi ini yang uh, kita perlu lihat kemudah lenturan strategi dan juga pendekatan untuk dijalankan di atas talian. Ha. Sebab ada pedagogi yang tak boleh pun dijalankan di atas talian. Ada yang boleh. Ha. Okay. Dan itu yang perlu, uh, pendidik perlu tahu. Jadi, Teknologi pula kesediaan infrastruktur dan juga infostruktur. Kesediaan infra infrastruktur dan juga kesediaan infostruktur. Okay. Dan, dan yang keempat adalah penilaian. Penilaian ni kita tahu kalau face to face dalam kelas biasa kita ada paper and pencil test kita ada monthly test dan sebagainya tapi bila kita bercakap tentang penilaian dalam pembelajaran atas talian ini kita kena lihat kemudah lenturan konsep penilaian yang face to face tu adakah boleh digunakan dalam atas talian okey dalam dalam online learning alright kita pergi kepada kesediaan pendidik so kesediaan pendidik dia ada empat tadi dia ada ilmu pengetahuan teknologi pedagogi dan juga emosi kalau ilmu pengetahuan Uh, saya tak perlu nak sentuh sangatlah because ilmu pengetahuan subjek ini memang uh, you are trained cikgu-cikgu anda telah di, uh, di di di di train di uh, no di <laughs> dilatih okey dilatih daripada zaman uh, probably degree okey untuk mengetahui ilmu pengetahuan so the content knowledge is there it's in you All right so now the technology So, teknologi bila kesediaan pendidik, pendidik dari segi teknologi, you have to understand alatan yang apa yang ada pada anda sekarang. Ha, ada komputer ke, ada laptop ke, ada phone ke, ada tablet ke. Dan setiap setiap pada teknologi ini, dia ada affordances dia dan ada limitation dia. Okay? So, kita perlu tahu and kita perlu lihat ke kepelbagaian fungsi setiap alatan tersebut setiap uh, apa ni uh, uh, devices dan juga not not only devices tapi juga platform. Kalau contoh the online platform kita gunakan Google Classroom sekarang ni Malaysia memang memang uh, embracing ataupun start telah start menggunakan uh, Google Classroom dan uh, tuan-tuan dan puan-puan doktor-doktor uh, prof-prof datuk-datuk semua perlu tahu macam mana Google Classroom itu boleh digunakan ah uh, the all of the functions uh, apa yang dia boleh lakukan dan juga had apa yang dia tak boleh lakukan itu you guys have to understand it Okay. and then pedagogi so pedagogi kita, kita perlu tahu uh, pendekatan dan juga strategi ataupun teknik yang sesuai untuk pelajar dalam konteks uh, atas talian ah uh, so pedagogi Uh, kalau paling-paling uh, normal, paling-paling uh, senang adalah the lecture method. Tapi lecture method, uh, it's very one way kind of like thing, right? So itu juga perlu uh, perlu kita lihat. Okay, ada banyak lagi design-design pedagogi yang lain yang sesuai untuk diguna pakai. Tapi untuk pedagogi ini, dia terkait dengan teknologi juga. Ha, so apa that's why kita bila kita nak rancang satu uh, apa ni apa kata tu uh, pengalaman pembelajaran atas talian ni kita perlu lihat teknologi all of the affordances dan juga pedagogi uh, dan macam mana kita nak gabung jalinkan antara kedua tu uh, itu yang penting uh, yang keempat adalah emosi so emosi ni kadang-kadang uh, orang terlepas pandang tapi dalam ruang lingkup uh, atas talian ini emosi adalah penting. Satu, kerana kita kena tahu uh, uh, the the affordances of the ataupun services yang available at the user end ataupun uh, pelajar. Okay. So, pelajar ni dia macam mana? Dia ada tak capaian internet di sana? kan So, bila kalau ada, kalau tak ada, kalau problematic, uh, itu akan add to the complexity of the uh, interaction dan sebagai pendidik kita perlu faham. So contoh kalau kita hantar satu apa ni orang kata tu, uh, tugasan ataupun uh, message dan we expect uh, students untuk uh, comment ataupun apa orang kata tu uh, memberi maklum balas. Kita perlu memberi ruang dan peluang untuk pelajar satu dari segi teknikal for the message to be received. Uh, by the students, okay? Uh, dan satu lagi, untuk mereka maklum balas, beri beri maklum balas kepada kita. So, sekarang ini dalam keadaan COVID-19 ni semua students ada, probably ada di uh, hostel, ada di uh, rumah. So, that complicates the matter. Uh, so, macam-macam jenis variable yang akan uh, masuk and interplay into this, uh, you know, context. Dan kita sebagai pendidik, kita perlu Uh, faham. Ha, jangan terlalu cepat untuk melenting. Hantar-hantar saja WhatsApp sekarang kan. Lepas tu bila lepas lima, enam minit tu senyap saja terus marah. Ha, ni kenapa tak uh, tak uh, jawab soalan saya. Ah Inilah sekarang budak-budak sekarang. Budak-budak BBNU ni. Ha, kan? Ha, so please, please uh, faham tentang konteks tersebut. Yang kedua adalah kesediaan pedagogi. Kesediaan pedagogi ini kemudah lenturan pendekatan strategi dan ataupun teknik. Okay, so kita satu kita kena faham dulu sebagai guru kita kena tahu what are the pedagogies that are available for us. Okay, apa jenis pedagogi yang yang yang ada di di di dunia ini. Okay, so, kita perlu tahu sebanyak mungkin contoh kalau macam pendekatan dari si deduktif ke inductive ke ataupun uh, pencampuran eklektik ke dan bila kalau cakap pasal strategi uh, contohnya t tubi, main peranan role playing uh, buat drama ke simulasi ataupun gamifikasi okey dan bila kita tahu pendekatan-pendekatan uh, ni setiap pendekatan ni dia ada prerequisite dia dia ada pra, uh, apa ni orang kata tu parameter dia dia perlukan beberapa perkara kalau contohnya main peranan so dia perlukan ee uh, punggung tu uh, apa ni probably dialog uh, ataupun uh, you know uh, set the scene uh, and things like that so we need to understand parameter parameter bagi setiap pendekatan yang ada yang available yang kita mampu buat okey dan kedua nya adalah apabila kita tahu pedagogi ni okay, kita perlu melihat juga kepada teknologi dan menentu uh, menentu suaikan okay, teknologi ini dengan pedagogi. Yang mana yang boleh digabung jalinkan. Uh, bear in mind, tak semua pedagogi boleh guna teknologi dan tak semua teknologi boleh fit into the pedagogi. Uh, okay. Dan kata-kata uh, Prof. Rozahan daripada US, uh, USIM, Tak semua pedagogi memerlukan teknologi, okay. So itu antara perkara yang uh, tontonan perempuan, datuk-doktor, datuk-datuk semua perlu, uh, you know, perlu faham dan juga perlu lihat, okay. This is not just, okay, online learning, okay, We we'll do lecture based. Aha. Sebenarnya macam-macam, macam-macam apa kata tu, uh, possibility, okay, uh, boleh dilakukan sebagai kita, uh, oleh kita sebagai pendidik. Cuma kita perlu tahu Uh, the pedagogy side and also how to integrate it with technology. Alright, seterusnya kesediaan teknologi. So yang ini saya dah sentuh uh, tadi, satu capaian Wi-Fi. Kita, the strength of our, of our Wi-Fi. So saya di sini duduk di rumah di Tanjung Malim dengan Wi-Fi yang uh, berkelajuan lebih kurang 300 megabyte per second. So, dan ni tak campur lagi dengan anak-anak uh, saya yang menggunakan internet, tengok YouTube semua pada masa ini. So, itu akan mengganggu, uh, apa ni, uh, the smoothness of the session. Okay, so itu kita kena faham. Okay, capaian internet. Capaian internet uh, uh, for us, uh, pendidik dan juga student. Uh, student capai, boleh tak capai internet? Ada tak capai internet? So, kita. Uh, Benda ni, uh, COVID-19 ni dengan arahan MCO, uh, PKP, uh, dia telah uh, memberi peluang kepada kita untuk memahami secara lebih dekat lagi uh, permasalahan uh, dari segi infra dan infrastruktur teknologi di Malaysia. Okay, dan I I, am also uh, yakin that other parts of the world pun uh, sedang struggle with this. It's Um, a shared kind of like problem right now, okay? Uh, dan ada di Malaysia ada juga cikgu-cikgu uh, yang struggle dengan pelajar-pelajar yang tak ada capaian internet. So contohnya, cikgu uh, Goh Kok Ming kawan saya di Facebook, uh, dia sharekan di Facebook, um, you know, the struggle that he went, uh, you know, he gone through. Uh, sebab pelajar dia tak dapat nak access, uh, uh, you know, WiFi ataupun internet. So, apa yang dia lakukan adalah dia menggunakan SMS. Ah, Menggunakan SMS yang mana SMS ini tak memerlukan internet. Uh, okay, tapi adalah isu dia. So, benda itu akan saya kupaskan sebentar lagi. Okay, dan peranti yang pelajar ada ataupun pelajar yang boleh, uh, yang, yang pelajar boleh access. So, ini adalah benda-benda yang kita perlu uh, uh, take into account. Alright. Yang seterusnya kesediaan penilaian. Uh, so now bila kita bercakap tentang pembelajaran atas talian ini uh, dah tak ada sebenarnya ujian paper and pencil test. Okay, kita pula tak ada nak uh, tak boleh nak memantau memantau meaning you know. Looking like a helicopter di belakang pelajar tengok dia ada dia dia apa ni uh, meniru ataupun tak meniru, ada plagiarism ataupun tidak kan. So keberadaan kita, kehadiran kita tiada uh, untuk invigilate the test. Uh, so benda-benda itu kita perlu faham dan kita perlu lihat macam mana untuk meet, uh, mitigate the, the, the problem, the issue. Okay. Yang ketiga adalah formatif ataupun sumatif yang mana yang yang yang yang terbaik untuk dilaksanakan uh, dalam talian. Ah okay. Bila dalam talian ni uh, disebabkan kita tak ada ujian paper dan pensel dan juga susah untuk kita pantau. Okey takkan kita nak okey uh, kita nak set uh, uh, exam Okay, semua pelajar buka webcam, buka Zoom, okay, tengok, buka uh, letak uh, duduk depan webcam dan buat uh, latihan tubi ataupun buat esei tersebut. Saya nak tengok. Ah, tak semua uh, pelajar ataupun setak boleh uh, boleh dijalankan seperti seperti yang saya cakap tadi itulah. Okay, so kita kena lihat how can we actually solve this problem? Ah, okay, salah satu Contoh uh, cara untuk kita buat penilaian atas talian ini adalah kita we have to let go a bit uh, apa ni orang kata tu uh, grasp ataupun control, meaning that we are going to we are going forward into a summative kind of like uh, assessment whereby uh, mungkin kita set them a project yang mana kita akan pantau mereka sejarah berkala, the progress of the, you know, project ataupun boleh kita uh, berikan mereka contoh contohnya project itu, uh, satu tugasan untuk uh, buat uh, satu website. Simple menggunakan Google site, which is very easy, it's free, freely available. So, di dalam Google site tersebut, mereka, pelajar-pelajar uh, mungkin boleh uh, work in, in in groups dan, uh, menyediakan, you know, satu website bagi satu, satu, satu salah satu topik. Contohnya, kalau sains mungkin pencemaran. So, they have to, you know, uh, build up, um, you know, kind of like uh, website uh, dan mengisikan uh, website tersebut dengan, you know, anything of the contents lah. Okay. Dan juga teknologi yang boleh digunapakai. Ha, teknologi yang boleh pakai ni, <coughs> Contoh kalau kita ikut uh, penilaian kita biasa guna Kahoot kita biasa guna Quizizz kita biasa guna apa itu-itu kalau Plickers uh, probably uh, tak sesuai sebab uh, memerlukan student memegang QR code uh, which is a bit uh, difficult to do right now so benda-benda macam tu yang kita perlu teknologi-teknologi uh, uh, assessment online assessment yang kita boleh guna pakai. Uh, contohnya, <coughs> kalau tuan-tuan perempuan, -tuan, doktor-doktor, prof-prof semua nak menggunakan, uh, nak menjalankan uh, multiple choice question. So, the easiest tool yang tuan-tuan perempuan, -tuan, doktor-doktor, prof-prof semua boleh guna adalah uh, Google Form. Uh, Google Form. So, Google Form dia ada, dia punya set of affordances, dia boleh send file. So, tuan-tuan perempuan, -tuan, doktor-doktor, prof-prof semua boleh gunakan. Uh, suruh pelajar uh, you know karang uh, esei a short essay dalam word dan juga dan lepas itu hantar dokumen tu melalui Google Form dan benar-benar itu semua eh uh, tuan-tuan dan tuan puan-puan doktor-doktor proposal semua tahu akan tahu apabila tuan-tuan dan -tuan, puan-puan doktor-doktor semua um, explore the tool explore the technology tool. ha tengok apa yang dia boleh buat apa yang dia tak boleh buat okey alright So, now kita move into perkara-perkara um, yang perlu dipertimbangkan sebelum melaksanakan pembelajaran asal-asalian. Okay, okay, kita We look. The first is analyze. Ha, menganalisa. Anal, analyze access to pada internet. Ha, so, benar benda ini adalah garapan daripada apa yang saya dah uh, terangkan yang tadilah. First is to analyze access to the internet pada anda. Sebagai pendidik dan juga pelajar. Akses kepada peranti anda dan juga pelajar. Itu semua anda kena tahu. Okay, supaya anda boleh dapat uh, rancang. So, contoh kalau macam pelajar mungkin uh, up to 30% pelajar uh, apa ni ada dalam kalangan pelajar anda yang tak ada akses to internet. Uh, so, probably you need to, you know, uh, design the instruction supaya uh, ada, uh, you know, Uh, menggunakan teknologi yang a bit low tech, yang tidak menggunakan uh, internet. Uh, for example, kalau anda tak, tak analise that thing dan anda serkap jarang sahaja buat kata anggap saja 100% of of your student semua boleh capai akses internet, bayangkan lagi 30% akan tertinggal. So ini keciciran atas talian yang kita uh, cuba untuk uh, uh, You know, atasilah tak, bagi, supaya dia tak terjadi. Okay. Uh, Analyze kemahiran menggunakan teknologi. Ini pada pendidik dan juga pada pelajar. Uh, so, pada pelajar pun kita tak boleh assume yang they know how to do it. So, contoh kalau macam, uh, apa ni, uh, Google Classroom tu kan. Kalau pelajar, sekarang ni pelajar probably my, my daughter bila tunjuk je Google Classroom, But for the first time, she macam a bit uh, you know, uh, apa kata tu? Susah sikit nak grapple with the technology but then when she spend a bit of time uh, tinkering, exploring all the interfaces, all the functionalities dia cepat faham. So, itu kelebihan budak-budak zaman sekarang yang lahir dalam dalam zaman di mana teknologi adalah uh, teknologi is everywhere. So, diorang ada the innateness dalam diri orang yang teknologi and the functionality itu, orang cepat untuk dapat uh, dapat dan juga faham. So that is actually uh, you know kelebihan generasi zaman sekarang lah, alright. So yang keempat kesediaan ibu bapa dan juga penjaga. So ini kalau uh, in the case of uh, kalau di sekolah sekolah yang mana pelajar pelajarnya Uh, tak ada akses pada internet uh, pada peranti tapi dia akan dia perlu menggunapakai peranti daripada ibu bapa ataupun uh, their siblings so uh, kesediaan ibu bapa juga perlu dan juga penjaga uh, jikalau hmm, sorry jika jikalau ada keperluan uh, untuk perkata uh, tu bimbingan daripada ibu bapa lah. Okey, sedang ibu bapa. So, ibu bapa itu perlu juga untuk mereka tahu bagaimana untuk menggunakan teknologi tersebut. Isi kandungan subjek yang kelima, isi kandungan subjek kesesuaian pedagogi berbantukan teknologi. So, ini lebih kepada uh, bagaimana kita nak lihat sebab dalam satu-satu subjek ada beberapa, uh, you know, Topik yang kita sesuai untuk kita pindah ke dalam uh, fully uh, pembelajaran atas talian. Ada juga yang memerlukan contohnya amali, contohnya uh, apa ni perkara-perkara yang susah untuk kita, uh, you know, uh, augment dalam uh, dalam atas talian, kan? So, itu benda-benda itu yang kita perlu lihat juga, analyse your own content, your own subject, okay? apa benda yang boleh diguna pakai dalam atas talian mana yang tak boleh. Ha, contoh dalam dalam, dalam subjek sains, eksperimen sains tu. Eksperimen sains, probably kita boleh bercakap berkenaan dengan the theoretical part of it. So, this solution A campur solution B akan jadi apa. So, that is the, you know, the, uh, orang kata tu, the limit of the technology. Uh, okay. Okay. Uh, yang keenam ketersediaan bahan pembelajaran. Uh, so ini bagi contoh kadang-kadang uh, kita nak, uh, you know, uh, nak uh, jalankan pembelajaran bagi satu topik ni lah. So kita perlu cari atau uh, apa ni cari bahan-bahan yang yang ada. Uh, yang boleh kita uh, gunakan dalam pembelajaran rata setalian. Kalau tak ada, kita perlu bina bahan tersebut. Ha, okay. Yang ketujuh adalah kita perlu analyse uh, penilaian pembelajaran yang uh, daripada awal lagi. So, kita perlu identify how best to, uh, you know, to measure students' to punya uh, learning outcome uh, melalui, uh, you know, probably teknologi, yang available. Uh, so, itu benda-benda yang kita perlu analyse before. Yang kedua, kita pergi kepada mereka. Lepas kita analyse semua, dah tengok semua all the parameters, kita tahu semua, then only kita pergi kepada mereka. Mereka kita pilih pendekatan dan strategi, tapi benda ni adalah uh, perlu bersesuaian dengan konten dan juga teknologi. Macam saya kata tadi tu, konten, pedagogi dan teknologi. Kita perlu lihat kesinambungan, keterangkuman dan juga uh, kebolehan ketiga-tiga komponen ini untuk digabung jalin. Ha, supaya uh, tak tertinggal, tak tercicir salah satu. Okay. Yang kedua, rancang aturan pembelajaran. So, kita perlu, uh, after kita dah tengok pendekatan, okay, yang uh, teknologi, okay, teknologi A sesuai dengan pedagogi, so, sesuai juga dengan konten. So, kita dah tahu, apa yang uh, teknologi apa yang kita perlu perlu guna. Buatkan kind of pedagogi yang kita kita boleh uh, gunakan untuk this kind of content. dan kita susun atur pembelajaran tersebut. Apa yang uh, first yang perlu diberi kepada student, second, third, fourth and then fifth. Dan so on and so forth lah kalau ada banyak banyak se uh, section pembelajaran tersebut. Okay. Dan yang ketiga, pilih ataupun bangunkan bahan yang berkualiti. Ha, ini Pilih contohnya, uh, kita ada uh, banyak uh, video dekat YouTube okay, yang kita boleh tengok uh, dan yang paling penting, you guys have to saring dulu uh, all the videos, all the photos, all the text yang ada kalau tonton tuan perempuan um, uh, mencarinya daripada internet. You have to, kalau video tu berdurasi 30 minit ataupun 15 minit, you have to uh, watch the whole thing in order for you to uh, make sure that um, the materials tu adalah sesuai dengan pelajar. Uh, ada yang tajuk je okey ataupun awal-awal je okey tapi bila yang kat belakang-belakang tu melalut dah. Uh, so itu bahaya juga tu. So akan ada timbul isu kalau cikgu-cikgu uh, para pendidik memberi uh, you know, bahan atau material, memaparkan material yang tak sesuai dengan pelajar. Uh, okay. So kena avoid. Kalau tak ada bahan yang uh, sesuai untuk digunakan uh, untuk content anda, then the next best uh, thing to do is to develop ataupun bina bahan tersebut. So bila membina bahan tersebut, you have to bina uh, bahan tersebut dengan you know uh, quality in mind lah. Uh, jangan macam saya kita tadi record lecture sampai sejam, dua jam. Jangan, jangan buat macam tu. So you need to uh, kalau kalau uh, benda tu, uh, kalau content itu uh, memang memerlukan anda buat lecture. Okay, it's fine. You can do a lecture based uh, lecture based punya video. But then please bear in mind to uh, to chunk the videos into smaller uh, smaller videos lah. Uh, to chunk the content into smaller videos. Okay, supaya salah satu videos itu setiap-setiap uh, video itu tak lebih daripada 15 minit. 15 minit pun agak lama sebenarnya. Kalau boleh dalam 10 minit, which is very good. Uh, 10 ke 15 minit lah. Supaya uh, student dia ada break in between. Uh, so ini uh, adalah pattern yang biasa digunakan. Kalau tuan-tuan, perempuan, doktor-doktor, prof, prof semua biasa... Uh, You know, browse into uh, online learning punya platform yang sekarang ni uh, paling besar adalah udemy.com, antara yang paling besar udemy.com. So, kalau tonton-tonton perempuan -tonton -tonton biasa masuk dalam salah satu course dia, video-video dia memang berdurasi sangat-sangat pendek. Sangat-sangat uh, pendek. Tiga um, minit, dua minit, lima minit, sepuluh minit tu jaranglah. Jaranglah sepuluh minit. Semuanya bawah sepuluh minit. Because uh, apa yang mereka lakukan, mereka dah chunk all the contents itu uh, kepada bits bite size learning lah uh, bite size learning lah supaya senang pelajar uh, you know uh, take time untuk uh, watch and stop where they want Okay. itu pilih bahan ataupun bangunkan bahan yang berkualiti yang keempat adalah sediakan tapak pembelajaran so tapak pembelajaran ini macam-macam kita boleh gunakan sebenarnya bukan sahaja Google Classroom Okay, you guys uh, you guys can use uh, Schoology, uh, Edmodo, uh, Moodle kalau kalau ada uh, apa lagi. Dan benda ni apart from uh, apa ni uh, learning management system yang ada di luar sana, uh, yang learning management system yang kalau di IPTA dan IPTS mereka ada sendiri LMS yang sendiri. Contoh kalau di uh, di UPSI ah uh, Universiti Sultan Idris kita ada MyGuru yang memang kita develop daripada from ground up uh, menggunakan PHP uh, dan juga ah uh, MySQL lah. Ah uh, so MyGuru ni dah lama digunakan masa saya zaman saya belajar di sini uh, masa degree lagi. Uh, dah digunakan MyGuru. Sampai sekarang MyGuru dah dah berevolusi dan macam-macam uh, you know the UI is all uh, is is uh, fresher than before and things like that. Alright, okay. So itu adalah uh, sebelum, benda-benda uh, yang sebelum yang pendidik perlu uh, take into account, yang perlu lakukan. Okay. Next, perkara-perkara uh, yang uh, perlu dipertimbangkan semasa melaksanakan pembelajaran atas talian. So bila kita tengok semasa ini, uh, kita ada beberapa perkara yang kita perlu lihatlah masa kita menjalankan uh, pembelajaran atas talian. Yang pertama adalah kehadiran uh, sosial. Kalau dari, pada bahasa Inggerisnya, social presence. So, social presence, kehadiran pengajar, kehadiran kognitif ni adalah perkara-perkara uh, yang uh, sebenarnya berlaku uh, uh, in both uh, context, di offline dan juga off, uh, online. Di dalam kelas dan juga di uh, atas talian. Okay? So, kehadiran sosial ni Uh, lagi susah sebenarnya bila bila ienya ada adalah, adalah uh, ber, ienya berlaku in immediate mediated environment sebenarnya sebab uh, banyak visual cues yang kita tak dapat dalam uh, online learning ataupun pembelajaran atas, atas, atas talian contohnya kita tak dapat nak baca uh, reaksi pelajar kalau kalau you know the the communication is asynchronous text-based ataupun forum-based. Kalau video, kalau kita buat Zoom punya meeting, then we can actually see lah. So, uh, we can actually see. Uh, tapi kalau in a text-based kind of like environment, contohnya forum, so benda-benda visual cues tu missing. So, penting untuk uh, tuan-tuan perempuan semua uh, faham tentang macam mana nak Uh, wujudkan social presence tu. Nak wujudkan keberadaan anda dalam ruang lingkup komunikasi yang yang yang di di di uh, yang yang berlaku di atas talian. Uh, it's a bit kind of like difficult to uh, explain because social presence ni adalah satu konsep komunikasi dalam dalam bidang komunikasi sebenarnya. Social presence ni yang mana ianya uh, kalau in uh, social presence in a mediated environment Uh, uh, ianya berkisar tentang bagaimana kita dapat uh, membuat orang yang di sebelah hujung uh, ataupun penerima uh, komunikasi tersebut rasa keberadaan kita. Uh, so macam-macam jenis strategi yang kita boleh lakukan. Satu dari segi imediasi. Ini imediasi uh, komunikasi contohnya imediasi-imediasi komunikasi ini uh, dari segi Uh, masa yang kita ambil untuk uh, respon kepada pertanyaan. So the the longer you wait uh, to to give respon uh, to your student, the the further the students will be detached uh, from you. Uh, maksud kata lagi lama anda ambil masa untuk uh, menjawab soalan pelajar yang pelajar utarakan dalam contohnya forum ke dalam you know chatting. Uh, WhatsApp, Telegram ke. Lagi lama anda ambil masa, lagi lamalah pelajar tu akan rasa dia berjauhan daripada uh, guru. Ha, so itu salah satu aspek social presence lah. Okay. Kehadiran pengajar, teaching punya presence. Teaching presence uh, you need to also understand how to create uh, macam mana kita nak jalankan ataupun nak wujudkan keadaan uh, kehadiran pengajar dalam konteks online learning tu. Uh, sebab dalam konteks online learning without kita tak cakap pasal the video video conference lah. Kalau video conference is is of course ada moderator ada ini uh, people nampak uh, uss uh, pendidik us guru us lecturer. So that's uh, that, that is that's that's no issues there. Tapi kalau contohnya in a text based kerana environment in forum ataupun uh, via WhatsApp ataupun Telegram So, anda di-represent oleh text, nama anda dan juga text bubble. So, macam mana anda nak create kehadiran pengajar tersebut? Because in that platform, you are at the same level. Uh, without any additional thing, you are text. You are just a bunch of text. Okay, so macam mana untuk create that pengajar presence, kehadiran pengajar itu, itu adalah benda yang you all perlu, perlu, perlu uh, fikirkan, perlu, you know, take into account juga. Okay, kehadiran kognitif, kehadiran kognitif ni which basically means that, okay, uh, the teaching presence is there but then you have to engage with the students to, you know, to be involved in the, you know, this discussion, okay. So, itu pun perlu juga. Uh, bukan sahaja just socializing saja, tanya apa khabar COVID-19, uh, okey tak okey lagi ke apa ke, dah makan ke belum ke. Itu social presence. That is that is good. But then, bila kita bercakap tentang pembelajaran atas talian, pengajaran atas talian, uh, you need to engage cognitively. Engage students cognitively. Uh, so, uh, paling mudah it's soal jawab mungkin soal jawab uh, apa ni uh, discussion a very deep kind of like discussion and things like that alright semasa menjalankan uh, pembelajaran atas talian juga tuan-tuan dan -tuan, puan para, para pendidik semua perlu juga lihat lihat mereka uh, bentuk pembelajaran apa yang kita dah reka sebelum uh, menjalankan uh, apa ni aktiviti pengajaran uh, pengajaran atas talian ini uh, dan lihat semasa ianya berlaku ha uh, sama ada perlu ke kita ubah suai berdasarkan kepada respon daripada student. Ha. So kalau ada respon yang a bit luar daripada jangkaan kita, we have to actually uh, look at look back at our design and see whether we can tweak untuk dapatkan contohnya untuk dapatkan lebih participation daripada student. Ha. Macam mana untuk kita nak lebihkan? Contoh kalau macam kita buat Uh, soal jawab, oh, tak ramai yang, yang involved. So how are we going to solve that? Kita tak boleh kata, hmm takpelah, lah budak-budak zaman sekarang. Tanya satu jawab. Satu tak semua jawab. Ha. Tapi apa yang kita perlukan, kita perlu lihat konteks. Macam mana sebenarnya, what what, are, what what is our design and how we can improve that. Ha, supaya ramai lagi yang akan uh, involved in, in the discussion. Yang terakhir di bawah tinjau ini adalah kemajuan pembelajaran, formatif. So, we have to actually also look into the uh, penilaian part of it lah. Uh, some other, uh, if we give them the project punya kind of like uh, assessment, kita kena pantau. Takutnya sebab kita tak ada bersama mereka, mereka tak buat ke, mereka lengah-lengahkan ke. So, we need to actually ada checkpoint. Uh, okay. Okay. Lepas contohnya, uh, lepas penajaran kita tanya, okay, macam mana apa progress uh, dengan uh, projek yang saya dah bagi tu, all the Google site, macam mana okay tak okay, ada masalah ke? Uh, so, this is something that you need to also you know, remind them, remind them and and help them, okay? Kemajuan pembelajaran. Dan perkara-perkara uh, yang perlu kita pertimbangkan selepas uh, Um, apa ni, uh, menjalankan, melaksanakan pembelajaran atas talian. Okay, terlihat Apa yang kita perlu buat adalah semak-semak beberapa perkara. Satu, reka bentuk pembelajaran secara, uh, secara holistiklah, secara uh, menyeluruh. Okay, we have to look at what are the you know strengths and weaknesses of kita punya reka bentuk uh, pembelajaran. Mana yang uh, yang berjaya kita lakukan dan berjaya elicit responses from the students itu kita sustain. Mana yang kita uh, uh, rasanya kurang mendapat perhatian atau kurang mendapat uh, respon daripada pelajar itu yang kita lihat dan kita cuba improve lah in in our next uh, uh, apa ni uh, online learning punya opportunities. So, uh, kemajuan pembelajaran juga semak. So, macam mana kita nak tengok progress budak-budak ni adakah daripada week 1 sampai week 11, week, uh, week 12, week 14 ke macam mana uh, progression tu. Okay, macam mana dari progress uh, is it necessarily untuk uh, projek itu uh, berdurasi 14 minggu ke ataupun boleh lagi dipendekkan ke untuk masa hadapan. So, itu benda-benda yang kita perlu Uh, perlu lihatlah dan juga ultimately kita perlu tengok juga pencapaian uh, learning objektif uh, di antara para pelajar ni kan. So kita tak nak uh, pelajar ni uh, just dengar saja, but then we can actually uh, see whether they can achieve the learning objective or not. So benda ni kita perlu lihatlah ini pencapaian objektif pelajaran ni, penetapan objek objektif pelajaran ni kita kena buat sebelum sebelum kita uh, menjalankan uh, ni, pembelajaran atas talian. This is very much the same like apa yang tuan-tuan perempuan, -tuan, dota-dota -tuan, semua lakukan, contoh dalam RPH kan, kita set uh, learning objectives, standard pembelajaran, uh, benda yang lebih kurang sama. Cuma bila kita trans translate uh, uh, kepada pembelajaran atas talian, we need to make it align dengan teknologi, pedagogi dengan konten. Okay dan juga penambahbaikanlah lah, penambahbaikan kepada apa benda yang saya dah cakap tadi tu. Alright. So ini adalah uh, saya dalam, dalam uh, mereka bentuk uh, slide ni, okay, saya telah menggunakan dua uh, framework uh, dan juga model uh, yang mana uh, framework yang pertama ni uh, yang saya guna adalah TPCK, Technological Pedagogical Content Knowledge, okay. Nak bercerita tentang technological, pedagogical content knowledge ni saya biasa ambil dalam masa 3-4 minggu dengan student saya face-to-face -face untuk kita explore each and every aspect of it. Uh, tapi intipatinya, apa intipati PCK ni dah saya terangkan tadi. Uh, okay. Saya dah simplify everything. We, macam saya kata tadi, we need to look at the technology, the pedagogy, the content and how it interplays. Macam mana kita boleh gabung jalinkan, contoh TP. Okey, technological, pedagogical knowledge. So, kita kena tengok antara teknologi dan pedagogi, pedagogi mana yang boleh menggunakan teknologi yang mana. Ah, Okey, tak semua pedagogi boleh guna teknologi. Ah, okay. Kalau teknologi dan konten, kita kena tengok. Konten kita ada dan tak semua konten kita boleh gunakan teknologi untuk deliver. Ah, Okey, dan tak semua teknologi sesuai untuk ke semua konten. Kita perlu lihat. Kita perlu faham. So macam mana kita nak faham? Kita perlu, uh, kita perlu tahulah konten tu apa, teknologi tu apa yang, apa yang teknologi available, teknologi yang ada yang kita boleh guna dan pedagogi, reka bentuk uh, pendekatan, uh, um, you know, strategi, teknik yang available for us to use. So <coughs> dia sebenarnya bukannya satu proses. Uh, bukannya step-by-step step, kena tengok konten, kena tengok teknologi, kena tengok pedagogi. It's not a step tapi it's uh, something that you do concurrently. Uh, okay, anda tengok bila anda uh, tenung saja konten ini, di at the back of your mind, you have the knowledge of teknologi dan juga pedagogi. Uh, so, bila you tengok konten ini, you tengok, eh, konten ini, oh, okay, yang ini boleh guna kahut. Oh yang ini ah yang ini mungkin boleh masuk dalam semua ni masuk dalam Google Classroom. Pastu kita guna untuk assessment ni kita gunakan uh, Google Classroom masukkan tu Google Form ah macam tu. So that is how you do it. You don't look at okay, teknologi oh guna Kahoot. So apa guna eh? Macam mana kita nak uh, masukkan uh, content ni dalam Kahoot eh? Ah itu salah. Apa yang kita boleh lakukan kita tetap kena tengok content okey. Kita kena tengok pedagogi and at the back of our mind tu, the technology. Uh, technology bukan comes first, okay. Technology is just a tool. Uh, it's a tool saja untuk kita capai peng uh, pengalaman pembelajaran yang uh, lebih uh, enhanced by technology lah. Uh, tapi without the technology pun, kita boleh menjalankan uh, PDP sebenarnya. Tapi apa-apa, Uh, teknologi offer us adalah satu the ease of use, satu lagi macam contoh macam zaman sekarang yang keadaan sekarang uh, accessibility uh, to uh, kepada pendidikan. Okay. So itu cara macam mana kita nak uh, menjalankan TPCK ni lah. Alright. Okay. Yang keduanya adalah uh, the community of inquiry model. So community of inquiry model ni sebenarnya boleh guna pakai face-to-face uh, -face dan juga online. Okay. Dan Community of Inquiry model ni dia sebagai panduan bagi kita membina pengalaman uh, pembelajaran yang lebih bermakna. Uh, okay. A deeper kind of like conversation, a deeper kind of like learning. So we can actually uh, look at uh, you know, how uh, pembelajaran sepatutnya dijalankan menggunakan, uh, dengan menggunakan Community of Inquiry model ni. So dia ada cognitive presence, social presence dan juga teaching presence. Tiga-tiga presence ni penting untuk kita garap. Okey, tak boleh uh, tercicir salah satu pun. Ah, uh, okay, Untuk ke arah uh, uh, membina satu pengalaman pembelajaran yang lebih holistik. Ah, uh, okey. So community of inquiry model dan community of inquiry model ni memang saya akan ambil lebih kurang 2-3 minggu untuk, uh, you know, explain and explore thoroughly the model. Okay, tapi untuk for the sake of this session, saya dah embed masuk dalam all the slides lah. So, all the slides ni, saya akan uh, make it available. Uh, selepas daripada sesi ini. saya akan post the uh, the link to the uh, to the slides uh, in my social media accounts lah, di Facebook and uh, um, di mana lagi. Nantilah saya akan check. So, uh, kalau yang belum lagi menjadi uh, kawan saya di Facebook, you can search Hafiz Hanif. Dan peningguh request as friend, I will approve insyaAllah. And I will share the link uh, to the slides uh, in my social media account. Okay. Lima aplikasi teknologi untuk pembelajaran atas talian. So, ini adalah uh, uh, secara ringkaslah. Uh, I, won't, I won't dive in, in, in details uh, into each of the application. Uh, this is just uh, untuk kita, uh, saya tunjukkan kepada anda, uh, what are the possible technologies that can be used semasa COVID-19 ni, semasa lockdown, semasa MCO PKP ni. Alright, daripada low-tech kepada high-tech. So, pertama, pada low-tech, okay, SMS. Haa, ah, so SMS ini adalah salah satu teknologi yang saya rasa boleh pakai kalau uh, pelajar berada di ruang lingkup uh, area yang mana internet satu intermittent yang very poor internet ataupun memang tak ada internet langsung. So SMS ini, uh, kalau Tuan-Tuan, Puan, doktor doktor profesor puan prof, semua nak tahu, dia tak memerlukan uh, capaian internet. Sebenarnya dia menggunakan GSM ataupun ada satu lagi band. Uh, not sure what it is. Uh, so as long as ada line, as long as uh, ada line, uh, mereka akan dapat uh, SMS tersebut. So ini telah digunapakai oleh macam saya kata tadi, my dear friend, uh, Cikgu Goh Kok Ming uh, yang uh, menggunakan SMS untuk uh, mencapai ataupun uh, menjalankan, meneruskan pendidikan ataupun pengajaran dan pembelajaran dengan uh, para pelajar dia yang berada di, you know, uh, kawasan yang kurang mendapat internet ini. So, tapi ada dia ada kekurangan dia. Yang pertama kekurangan dia dia pendek-pendek. Uh, kalau mesej panjang-panjang dia akan pecah-pecah mesej tersebut kepada beberapa mesej. Uh, itu anda perlu faham. Okey. Yang kedua, charge. Uh, charge yang uh, ada di Malaysia setakat ini masih mahal. Kalau kita lihat lima telco terbesar di Malaysia ini, dia punya charge SMS, sebuah SMS ranging from 9 uh, sen kepada 20 sen satu SMS. So cuba bayangkan kalau uh, anda hantar message yang berjela yang apa ni, uh, dia akan uh, di, di, di pendek-pendekkan kepada beberapa message dan setiap message tu akan uh, bernilai 20 sen. Uh, so ini uh, akan you know it's not it's not ideal, tapi it's something that uh, kita boleh lihat kalau perlu kita boleh gunakan okey saya ada send uh, ni, satu artikel kepada media baru-baru ini uh, commenting on on, on this uh, on this issue lah okey yang mana saya rasa telco ada tanggungjawab sosial dia untuk lihat uh, apa ni di area yang mana terkesan dengan satu low coverage of internet ataupun yang tak ada internet untuk dia Lower down the cost of SMS untuk menyenangkan dan memudahkan cikgu-cikgu ini untuk, you know, berkomunikasi dengan para pelajar. So, para pelajar pun, mereka ada masalah in terms of, probably most of them are using prepaid. So, they need also, uh, you know, uh, financial uh, sustainability in terms of, you know, having it uh, connected to uh, the teachers and friends too. Okay. Dan... Uh, Uh, bila cakap pasal SMS ni, kalau kita hantar saja multimedia ataupun uh, contoh gambar ke kan, gambar lah contohnya. SMS dia akan bertukar kepada MMS yang mana charge dia lagi mahal. Okay, charge dia lagi mahal. So itu uh, uh, the SMS punya uh, option lah yang pertama, low very low tag. Yang kedua WhatsApp and Telegram. So, kelebihan WhatsApp dan Telegram, I don't think uh, I need to, you know, introduce you further. Um, you know, both of these uh, technologies uh, have been widely used uh, oleh semua orang. Okay, uh, kelebihan dia, keperluan bandwidth dia rendah. Tak, tak, tak, tak banyak pun bandwidth dia rendah unless kalau tuan-tuan dan puan-puan semua hantar video berdurasi panjang sangat. So, confirm dia akan require bandwidth yang lebih sikit. Dan dia allow uh, tutor mampuan, tutor-tutor uh, semua untuk hantar mesej yang panjang. Okay, so you can actually send a send a short essay to them, to to to the students. Okay. Dan kekurangan dia memerlukan internet. Okay. Yang ketiga adalah NKFM. So tadi from the text based kind of like uh, apa ni, uh, technology kita pergi move kepada audio kind of like technology yang mana this is something that is, uh, apa kata tu, telecourses yang macam kalau tonton nama puan boleh, uh, boleh boleh ingat balik yang uh, pendidikan jarak jauh tu sebut, di bawah tu ada telecourses, khusus tele, okay. So, ini pun uh, salah satu cara untuk kita uh, menyediakan bahan-bahan pembelajaran uh, untuk pelajar-pelajar yang yang susah untuk view video, okay. So, audio is, uh, the bandwidth is is much lower Okay, bandwidth, keperluan bandwidth dia rendah dan juga uh, dia format audio. Uh, so, uh, para pelajar boleh, uh, you know, buka uh, rakaman audio tersebut, uh, dengar anda punya penerangan uh, uh, berkenaan dengan konten, contoh teori ke, konsep ke, kan? Okay, tapi kekurangan dia memerlukan internet dan memerlukan kemahiran untuk menyusun, menyusun episod dalam aplikasi Anchor ni, ha, tapi jangan khawatir, buka saja YouTube, search Anchor FM tutorial. Ha, memang bambak, memang banyak-banyak dan banyak berlambak uh, apa ni tutorial yang uh, uh, mengajar kita step by step on how to use actually use Anchor FM ni, so don't worry. Yang keempat adalah Google Classroom, so dalam kurungan Google Suite for Education, okay. Satu kelebihan dia adalah, uh, ianya adalah elemen sistem pengurusan pembelajaran. Okey, yang mana kita boleh gunakan untuk mengurus uh, kita punya students, materials, assessment and things like that. Okey, dan yang kedua kelebihannya, ianya uh, terletak di dalam ekosistem Google. So, dalam ekosistem Google ni kita tahu ada Google Docs, Google Slide, Google Sheets dan macam-macam lagi jenis Google-Google Apps yang lain. Okey, dan uh, Kebanyakan daripada servis-servis ini kita boleh integrate dalam Google Classroom. Okay, contohnya Google Docs, kita boleh guna pakai uh, apa ni Google Docs untuk buat template dan kita masukkan uh, apa ni template tersebut dalam Google Classroom dan kita ada options untuk satu menjadikan Google Docs itu sebagai wiki yang mana kesemua student boleh work uh, work in uh, one document sahaja, Okay. Yang kedua, yang option yang kedua, uh, apa ni? kita boleh hantar uh, kepada student tersebut that uh, Google Docs as uh, individually. Uh, dia akan duplicate Google Docs tu kepada setiap budak. Uh, uh. So, itu antara um, pelbagai lagi fungsi yang uh, available dalam Google Classroom. Okay. Uh, tetapi kekurangan dia satu memerlukan internet dan satu lagi anda perlu mahir dan faham tentang ekosistem Google. Okey, ada saya nampak uh, apa ni guru-guru uh, yang menggunakan Google Classroom ini dia share uh, link daripada luar yang bukan dia buat, link uh, Google Form, okey, yang bukan dia buat uh, dan suruh anak-anak student ini uh, menjawab Google Form tersebut. Yang uh, yang saya khawatir adalah Google Form tersebut bukannya di bina oleh guru tersebut. So, bila bila Google Form ini dibina, the responses itu akan ada di dalam, uh, apa ni, disimpan di dalam Google Drive uh, guru yang membina Google Form tersebut. Uh, so, kalau gu, cikgu lain uh, you know, uh, forwardkan link tu dan student dia jawab, student dia, responses dia tak akan pergi kepada uh, cikgu dia, tapi kepada Uh, creator tersebut. Uh, so benda-benda ini, cikgu-cikgu, uh, para pendidik dan juga uh, pro-pro, doktor-dok, doktor-dok doktor, doktor semua perlu faham dan aware tentang the ecosystem uh, punya Google Apps ni. Alright, okay. Yang kelima adalah, uh, ni yang paling high-tech lah. Apa High-tech tapi a bit uh, simple untuk for for pendidik untuk uh, digunakan. Open Broadcasting Software, OBS, Open Broadcasting Software, Uh, dan kalau kita gabungkan dengan YouTube uh, dan Facebook Live okey so open broadcasting software ni adalah satu software di mana uh, kita boleh uh, menjalankan live uh, recording live actually live telecasting macam yang kita tengah buat sekarang ni dan kita boleh uh, siphon it uh, the stream tu kepada uh, YouTube ataupun Facebook uh, jadi Facebook Live ataupun YouTube Live yang mana Ramai lagi yang boleh lihat. So dia kelebihan dia satu perisian ni open source. Dia perisian terbuka yang mana memang tak tak ada kos. It's a free of charge. Okay. Tapi uh, result dia it's uh, uh, it's more like professional punya, kind of like uh, uh, software, which is very good. Okay. Uh, dan ia dapat, uh, you know. Uh, menjalankan ataupun uh, melakukan siaran langsung macam yang kita tengah lakukan sekarang ni lah. Uh, tapi kekurangan dia, dia memerlukan uh, kemahiran yang tinggi untuk mengendali ke kefahaman anda mengendalikan perisian OBS ni perlu. Uh, tapi jangan khawatir juga dalam YouTube ada macam-macam uh, jenis tutorial dan salah satunya kalau if you search OBS studio tutorial, banyak uh, ni, YouTubers yang offer uh, step by step tutorial on how to set up uh, OBS dalam uh, laptop ataupun PC anda. Alright. Okay, so it, so itu adalah kelima-lima uh, teknologi ataupun pelantar teknologi yang doktor-doktor puan, doktor-doktor prof-prof semua boleh guna uh, daripada low sampai ke high depending on the the reach Uh, sorry, uh, depending on the students tu punya accessibility uh, to the internet, okay. Uh, antara slide yang terakhir yang saya nak nak tunjukkan adalah daripada Mishra Kohler dan uh, Keraluik ni, Mishra Kohler ni adalah um, uh, founder for the TPCK punya framework tadi tu, Mishra Kohler. So apa yang mereka cakap, teknologi itself is not as important as how to integrate it, integrate it with uh, classroom instruction. Uh, so dalam bahasa Jawanya, teknologi itu sendiri tidak penting. Yang penting adalah bagaimana untuk mengintegrasikan uh, teknologi tersebut dalam instruksi, uh, dalam bilik darjah. Uh, so the technology macam saya kata tadi, technology is just a tool. Okay, tapi tools yang can enable you to do much more if you understand the technology and the logistics of it. Okay, so you have to understand. Macam pengalaman saya menggunakan Microsoft uh, um, Teams ni, Microsoft Team Live Events ni, it's a bit daunting sebab this is the first time uh, I use Microsoft Teams which is uh, thanks to uh, Pusat ICT uh, UPSI. Uh, kerana memberi akses kepada saya uh, Microsoft accounts ni uh, untuk saya explore uh, dan uh, it, it took me uh, the whole day yesterday untuk memahamkan bagaimana untuk menjalankan uh, apa ni uh, this live uh, telecasting kind of like uh, event. A lot of tutorials on on YouTube yang saya yang saya tengok untuk memahamkan all the functionalities. Macam mana nak uh, apa ni integrate uh, macam mana nak share the the the screen uh, so this comes with uh, experience so the more you tinker the better you will be so don't uh, uh, so don't limit yourself with just the tools yang you rasa use lesser at at the beginning it's fine for you to use teknologi yang you rasa use lesser untuk gunakan but then you have to actually, uh, you know, upgrade yourself. Uh, sekarang ini memang banyak sangat webinar yang uh, di offer oleh both KPM and KPT. Uh, thank you KPM and KPT for arranging, you know, all of these webinars. Uh, saya rasa hampir tiap-tiap hari ada webinar yang mengajar tentang macam mana nak gunakan certain-certain kind of technology. Okay, so ikuti. Uh, I employ you to to to follow all those webinars to actually understand macam mana nak gunakan other technologies. So unless until you see the te the technologies, unless until you understand the technology, you can you you can't actually uh, you know decide on you know the most kind of like uh, uh, effective way to deliver uh, the online learning experience. Okay. So, itu pesanan saya lah. So, don't ever stop, uh, learning. Jangan, uh, berhenti, uh, daripada belajar teknologi-teknologi ni. Sebab teknologi ni, it's a fast pace punya kind of like, uh, feel. First, you, uh, belajar, uh, satu perkara and then probably next few months, that technology has evolved into something differently or probably other other technology baru yang dah supersede uh, technology yang uh, Tonton Puan uh, belajar. Okay, so with technology and with edu education technology, educational technology, it's a lifelong kind of like, uh, you know, learning punya uh, business. So, me myself, I'm still learning, uh, you know, a lot of tools and saya mengaku Memang tak semua tu yang saya arif uh, dan uh, saya juga bergantung harap kepada all of my network uh, di dalam education technology punya apa ni, uh, community ni untuk saya lihat oh mungkin uh, apa ni, uh, mungkin contohnya Prof Karim uh, USM dah explore macam-macam uh, tools so I follow him. So mungkin Dr. Uh, Dr. Norman, uh, Hilmi Norman. Norman Hilmi, Hilmi Norman, UKM. Uh, and he uh, explore Apple punya kind of like dimension to uh, the online learning. So I also follow, you know, a lot of people just to uh, follow the progression and the, you know, the advancements of technology. So, ramaikanlah network anda. Uh -huh. So, ramainkanlah network pendidik-pendidik yang you know, suka untuk tinker with technologies, look at what they are doing, try to imitate first. Uh, as long as selagi anda tak, uh, apa ni, tak cuba, anda tak tahu. Uh -huh. okay. So, saya rasa dah lebih 40 minit dia kot. Sekarang ni, hmm, dah lebih 40 minit. So, untuk so sekarang ni sesi soal jawab so i will switch back to the um, to the interface live event Q&A all right okay uh, saya akan cari soalan-soalan uh, So, so sekarang kita ada 115 attendees. Wuh, alhamdulillah. Alright, okay. Ada yang uh, bertanya, adakah semua perkara memerlukan analisis keperluan khususnya untuk pelajar? Alright, so I'll publish this. Okay, dalam live events, uh, live uh, question and answer. Adakah semua perkara memerlukan analisis keperluan khususnya untuk pelajar? I think. Uh, if not all you have to cover uh, most of it you have to understand uh, student tu punya apa ni keperluan sebab kita uh, tak nak uh, pembelajaran online ni online uh, pembelajaran atas talian ini uh, one way saja we we want it to go both ways so in order for it to go both ways we also need to understand of uh, students tu punya affordances So student tu sama ada dia ada tak access to the devices, adakah dia tahu menggunakan devices tu, adakah uh, apa ni, dislesen menggunakan devices tu, dan adakah dia ada capaian internet, kalau tak ada capaian internet, so so these kind of things kita perlu take into account, okay? So untuk kita bila kita dapat those early parameters tu, baru kita dapat reka bentuk a proper learning experience yang boleh engage if not uh, all most of the students. Uh, itu patutnya menjadi kita punya fokus. Alright, next. Um, daripada Mazidan. Assalamualaikum doktor, saya, saya publish ni supaya semua boleh tengok. Kalau siapa-siapa yang nak tengok tu boleh tengok dekat live event Q&A eh, saya akan publish one by one the question. Uh, Assalamualaikum, doktor. Macam mana pula pembelajaran jarak jauh bagi murid lower primary yang majoritinya bergantung kepada ibu bapa untuk membantu mereka tapi ada antara ibu bapa menjaga yang tidak dapat membantu anak-anak mereka? Ah. So, ini pun perkara uh, yang perlu juga dititik beratkan yang kita perlu sedar. Sebagai pendidik kita perlu sedar. Satu, kalau kita mengajar uh, murid lower primary, darjah 1, 2, 3 yang Uh, yang mungkin uh, memerlukan ibu bapa bimbingan ibu bapa. So we need to also look at you know preparing materials that are uh, you know geared towards instructing uh, parents. Uh, instead of kita create materials instructing the students, we create supplementary materials uh, atau pun instruction materials for the parents. Ah uh, so kita boleh buat step by step okey kita kita boleh letak okey step pertama uh, ibu bapa perlu gini gini step kedua gini gini so benda tu yang kita bagi kepada parents untuk kita support them ah uh, okey because we can't actually uh, kalau kita tak uh, dapat reach the students directly and they need their parents so we need to coach the parents to coach the the the, the, the, the son and daughters or the, the children lah so itu cara macam mana kita nak mitigate These kind of issues pada masa sekarang ini. Alright. Next. So, daripada Ernie ni, saya publish, eh? This is a very good uh, question. How to measure the effectiveness of using an online learning, especially for the practical hands-on subject? Are there any solutions and suggestion for this? So how to measure effectiveness of online learning, especially for hands-on punya, uh, ataupun practical, uh, practical ataupun hands-on punya subject. Uh, so this is something that, uh, you know, online learning is still struggling with, okay? So we need to understand that online learning has its limitation, okay? So in terms of hands-on, kind of like uh, practical punya online learning, it's limited to demonstration, okay? Uh, probably uh, kalau hands-on learning uh, idea yang paling busuk-busuk yang paling saya boleh dapat uh, fikirkan pada masa sekarang contoh-contoh paling mudah contoh adalah uh, let's say uh, let's look at cooking show ni cooking show punya kind of like concept okay cooking show it's a very practical kind of like uh, you know practice yang mana dia perlu ada bahan And, uh, you know, uh, ada aturan cooking dia and everything, ada aturan tertib dia <coughs> and things like that. So, looking into this kind of like uh, example, what we can do is like, for example, amali science, okay? Yang mana uh, bahan-bahannya probably uh, mudah didapati di rumah ataupun mudah didapati oleh parents uh, di kedai-kedai, okay? So, you can use that kind of concept, okay? You can actually either host uh, live punya kind of like uh, video call macam ini to demonstrate uh, the practical part of the knowledge. Contohnya macam uh, kalau KH dululah. I'm not sure whether KH ada sekarang kan. RBT kot. Yeah. So, untuk nak uh, membuat tanggam. Uh, okay, ini kira uh, reminiscing saya punya <laughs> experience masa di sekolah lah, nak membuat tanggam. So, how to uh, buat tanggam? Okay, tanggam ni uh, is a slot. Kalau dalam woodworking ni, is a slot antara dua uh, dua keping uh, kayu lah kan. So, practically, you can actually show the students how to do it using a video. Uh. So, kalau practical, I think that will be the limit of how to do it. Alright, so but that is only my... You know my, my only uh, you know based on my understanding and based on my uh, experience. So there might be other uh, apa ni? Uh, options too. But uh, feel free to share it with with others dekat dalam uh, you know uh, the Q&A punya ni nanti. I akan uh, you can reply di bawah Ernie ni. Okay, you can reply if you have other you know uh, ideas on how to address this. Alright, so next kita lihat. Next question, daripada Hanif ni, alright, dia bertanya berkenaan dengan uh, pendapat saya dengan kesediaan pihak kementerian terlibat dan pembekal telco dalam menyelesaikan masalah capaian internet uh, yang agak tidak stabil bagi sesetengah tempat. So, Uh, practically, it's uh, a bit too late untuk kita, uh, you know, ask telco untuk erect, uh, you know, telco punya tower uh, di tempat-tempat yang, you know, um, difficult to have access kepada internet. Uh, tapi apa yang kita boleh lihat, apa yang kita boleh, uh, you know, try to push forward adalah uh, the use of the SMS. So, bila the use of the SMS, among other things, dia memerlukan, uh, kita boleh ask the telcos to actually within the duration of this COVID-19 punya lockdown ataupun MCO uh, to probably lower down uh, the charges for the SMS. Okay, daripada 9 ke, sampai ke 20 sen per SMS, probably they can lower it much, much down to actually assist communications and also, uh, you know, uh, to assist our you know students, our our teachers to communicate better with uh, students yang ada di kawasan-kawasan terpencil itu. So, itu adalah salah satu benda yang kita rasa, yang kita, saya rasalah yang patut uh, dilakukan oleh pihak-pihak telco. Alright, right, okay. Setakat pada masa ini, mereka ada offer that one gigabyte uh, free uh, dan YTL ada bagi SIM free. But then it's just the same thing, uh, still tak solve the problem of, uh, you know, Accessibility internet accessibility di uh, apa ni di di tempat yang uh, tak ada pengkotuh itu tak ada capaian internet ada solusian yang uh, satu salah satu, satu lagi solution yang diutarakan uh, daripada uh, oleh uh, my fellow dear friend uh, Dr Shankar from USM he is a he is an expert in in uh, in, in computer science. Uh, ada potensi untuk uh, kita jalankan what we call a shared punya internet, yang mana mereka yang ada internet di, di rumah ni kita open, open WiFi itu access to other people public. So kalau semua uh, rakyat uh, semua rakyat di Malaysia ni, mem, mengguna, uh, apa ni menjalankan that kind of uh, apa ni, uh, campaign membuka WiFi anda. Uh, to public. So we can actually share uh, and actually uh, membuka lagi uh, ruang lingkup ataupun capaian internet kepada kawasan-kawasan uh, yang pinggiran yang mungkin uh, internet capaian internetnya tidak kuat. Uh, so itu antara antara antara probably uh, solution yang yang possible lah. So thank you Dr. Syangka from USM, my dear friend. Uh, next kita tengok Ada yang uh, yang komen boleh terangkan TPCK lebih detail. Uh, saya rasa TPCK ni kalau nak terangkan lebih detail uh, memang tak fit uh, this within one one uh, uh, one hour punya one or two hours punya kind of like ni uh, mungkin kita perlu sesi yang you know extended. I need to uh, chunk it down into smaller parts probably. Alright, ok. Another question. Saya dah publish. Daripada Anonymous, bagaimana sebagai pengajar hendak pastikan kehadiran sosial ini sentiasa berterusan dengan pengajaran online kita. Pelajar generasi sekarang mudah bosan. Ok. So uh, this is uh, social presence ini uh, dia tak susah sebenarnya yang uh, untuk kita simulate dalam uh, mediated environment sebenarnya apa yang tuan-tuan uh, dan -tuan, puan doktor-doktor prof-prof semua dah buat contoh semasa dalam contoh dalam group WhatsApp dalam Telegram uh, keberadaan anda dalam that kind of platform Dapat dirasai apabila anda satu uh, menggunakan uh, satu the rate the immediacy of communication tu kan uh, ini uh, kehadiran anda dirasai uh, oleh uh, members within that group. Okay contohnya uh, you post frequently uh, post satu frequently satu lagi not just frequently but frequently uh, and also ini uh, mesej message yang mesra yang Jangan, kalau boleh, jangan, ah, ni orang bahasa akan marah saya lah. Jangan menggunakan, uh, you know, a very standard kind of like language. So, apakah, apa khabar anda? <laughs> which is very, which is very, orang uh, kata tu, formal, very, uh, you know, robotic kind of like nature. Dari segi uh, bahasa, yes, if you are teaching class you, class bahasa Melayu, bahasa Malaysia, then you you don't you don't have a choice untuk menggunakan bahasa baku and bahasa kebangsaan uh, and the actual language but then if you are teaching other subjects and you want to create this kind of presence so the kind of language that you you use dalam uh, platform tersebut matters so try to be more you in that uh, space okay because be if you be yourself you become personal with the students Uh, so the students akan rasa kemesraan tu. This is quite <laughs> difficult to actually explain, but then I think you you've already experienced this before. Yang mana uh, you can you can actually uh, feel the presence of others dalam uh, online uh, online community ke ataupun dalam WeChat, dalam WhatsApp, dalam Telegram, and and and, and all sort of things like that. Okay. So, komunikasi tu yang komunikasi, komunikasi, the nature of the communication tu perlu kita lihat semula. Alright. Okay. Next. Okay. Ada satu lagi soalan. Daripada Anonymous, students often experience a range of emotions while learning online such as interest, uh, curiosity, confusion, anxiety, frustration, fascination and boredom, pride and satisfaction or dissatisfaction, the most common feelings, frustration, isolation, anxiety, and confusion are often caused by online environment itself, including communication breakdown and technical difficulties. How can we solve this problem? Yes, uh, sebenarnya uh, apa yang uh, tuan atau perempuan anonymous ni dah komen sebenarnya, this is very much commented dalam, uh, largely commented dalam the literature of uh, online learning, specifically MOOC, m -O -O -C, yang mana MOOC ni massive open online courses ni, walaupun dia massive and open, the attrition rate, the dropout rate uh, pada MOOC courses ni adalah tinggi. So, uh, and apa yang dah di-pointed out by this uh, person, frustration, isolation, anxiety, confusion ni, memang this, th those are some of the, you know, factors that affect students to punya kind of like uh, engagement uh, to online learning. So this is a well-documented kind of like problem in online learning. So the solution we have various kind of like solution. Uh, yang paling-paling uh, simple adalah you can use the community of inquiry model to actually ensure that Uh, the instruction and the pengalaman pembelajaran atas talian itu berlaku, um, you know, berlaku secara of high quality in nature lah. Okay, because within that community of inquiry framework, dia ada social presence yang mana saya dah comment. Yeah. The social presence is quite, uh, you know, uh, paramount element uh, di dalam, uh, you know, menentukan, orang kata tu, uh, the quality of the online learning. For the students, uh, especially, because if you lack social presence, or if you lack the teaching presence, uh, or if you lack any of the aspects of the three kind of uh, the, the three aspects of it, the three elements, too, uh, things can crumble. Uh, the high attrition rate, uh, probably because the social presence is not there. Uh, all sebab distance learning ni memang. Uh, macam macam kita sekarang lah, we are, you know, macam saya kalau saya tak imagine ada 90-100 orang ada di depan saya uh, melihat saya bercakap, this will be just me in front of my PC blabbing uh, in front of my PC sahaja. Uh, so that's why uh, kita perlukan something uh, to latch on to the idea of social presence on how to, you know, actually create that social presence and how to create that social presence which is tadi it's a uh, two three weeks punya kind of like discussion and and hands-on punya activities with my students basically biasanya uh, it's um it's a huge framework it's a huge model that you can actually uh use there are resources online that you can use uh i'll uh, share the link also in my uh gata to should social media accounts later inshallah all right I think we have uh, time for just one uh, other question uh, PowerPoint uh, I will make uh, the PowerPoint available after this. this is not just uh, a question this is also a comment Ida publish daripada kawan lama. I'm not sure who she or he is but I like his comment or her comment. Doktor uh, dia sebut uh, tidak semua konten sesuai menggunakan teknologi. Bukankah chat dan talk juga uh, merupakan satu teknologi berbanding hanya talk. Begitu juga uji kaji di makmah sebenarnya menggunakan teknologi peralatan radas berbanding ketiadaan radas peralatan yang sesuai. Adakah lebih tepat kita katakan teknologi perlu disesuaikan dengan konten atau konten tertentu perlu disesuaikan dengan pemilihan teknologi. Sebab teknologi ada kekuatan dan ke, kekuatan kaedah penyampaian terhadap sasaran. Contoh dalam konteks online learning, tak semua content sesuai dilakukan secara pembelajaran atas talian. Yeah, that is what I have been uh, saying. Uh, tak semua content fit the teknologi dan tak semua teknologi boleh digunakan. Okay, so that is why you need to understand, you need to have the content, the pedagogy and the technology, the TPCK. The technological, pedagogical, content knowledge dalam your grasp. Okay. Okay. The last question for today. Uh, saya pilih daripada uh, Tajah. Okay. Berapa lama masa yang dicadangkan untuk kita selesaikan sesuatu lesson uh, untuk kita, sorry, berapa, la, berapa lama masa yang dicadangkan untuk kita selesaikan sesuatu lesson supaya murid sentiasa fresh dan tidak leka? Alright. First, kita perlu tahu the uh, attention span budak-budak uh, zaman sekarang. Okay. Kalau ikutkan dua, uh, tiga tahun lepas masa apa ni, uh, there's a hype uh, on Utagoji uh, and Paragoji and things like that. So it's it is said that students nowadays, they punya attention span adalah lebih kurang tiga, tiga minit lebih, uh, which is a bit debatable. But uh, yeah. So that is uh, the range of what what the, you know, uh, attention span budak-budak zaman sekarang. tiga hingga ke 5 minit. So that's why kalau tuan-tuan dan -tuan, puan doktor-doktor semua uh, mungkin ada peluang untuk visit my uh, YouTube channel. Uh, There is a section uh, yang saya cuba untuk buat siri um, video pembelajaran yang berdurasi satu minit setengah setiap video, which is very hard to do, actually. So... Uh, berapa lama masa yang dicadangkan, alright. So, kalau it's, it's the, the lesson can be long, tapi kita kena tengok the progression of the lesson inside the uh, progression of the activities inside the lesson itself. So, contohnya, uh, kita boleh incorporate, uh, you know, the stacking up of the activities tu satu mungkin kita boleh uh, bagi penerangan Uh, lima minit and then follow up with uh, something that students have to do uh, contohnya kita masuk uh, apa ni Mentimeter punya uh, apa ni uh, kita post satu question yang mana mem, mem, uh, uh, memerlukan pelajar respond dalam dalam Mentimeter and then move on uh, kepada uh, isu yang kedua ataupun topik yang kedua and then buat aktiviti Uh, isi ketiga and then buat activity. Kalau kita sandwich that kind of uh, interaction ataupun the process flow, probably we can prolong the lesson uh, to be more than you know uh, 30 minutes uh, or one hour perhaps. Uh, but then uh, it's not advisable lah untuk kalau the instruction kalau macam lecturing tu lebih daripada 10 menit Alright? So that is something that we need to uh, take into account. Alright, okay, so saya rasa di situ sahaja, uh, sampai situ sahaja uh, mm, sesi saya pada kali ini. So other questions uh, saya akan address insya Allah dalam uh, my um, uh, social media account. So kalau tuan-tuan dan -tuan puan-puan uh, belum uh, you know, request add friends saya dalam Facebook, you can add me, uh, you can search me Hafiz Hanif. And inshaAllah, I'll, uh, um, I'll approve uh, your friend request, no problem. And I will share all the content materials and the recordings uh, in my uh, social media accounts, inshaAllah. So with that, I thank you to all of you participants who have attended this session. And uh, thank you so much uh, for uh, lending me your ears and your time, uh, your money, okay, because you are connected to your wi Wi-Fi, you are paying your wi Wi-Fi, uh, and also uh, lending me your brains, okay. Uh, so, till some other times, insyaAllah, uh, stay safe, stay at home, and uh, best of risky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.